and drive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 MG Motor Indonesia sebelumnya resmi meluncurkan MG4EV di Indonesia International Motor Show IIMS. 2023 dan sudah bisa dipesan, namun belum ada banderol resmi yang diumumkan. Saat MG Motor Indonesia menggelar media tes MG4EV dari Jakarta hingga Bandung, kami menanyakan kepada manajemen MG Motor Indonesia soal harga jual di Indonesia. Pertanyaan kami, apakah MG4EV akan dijual di bawah 500 juta rupiah? Untuk harga pastinya belum bisa kami umumkan sekarang. Nanti kami umumkan di PFS Priklindo Electric Vehicle Show PFS Mei tahun 2023. Jadi belum bisa kami sampaikan harga di bawah atau di atas 500 juta rupiah ya tidak. Lihat saja. Ujar Arif Sharifudin selaku PRN Marketing Director MG Motor Indonesia di Bandung, tanggal 29 Maret tahun 2023. Di Thailand sendiri, harga MG 4 EV mulai dari 869.000 baht atau sekitar 390 juta rupiah untuk varian terendah. Sedangkan versi tertingginya, generasi X, dibanderol dengan harga 969.000 baht atau sekitar 435 juta rupiah. Sedangkan di India, crossover berdesain sporty ini akan ditawarkan dengan harga sekitar 30 lakh rupiah atau sekitar 569 juta rupiah. Bagaimana dekat dengan Thailand kurang dari 500 juta rupiah di India atau lebih dari 500 juta rupiah di Indonesia? Jadi, prediksi harga MG4 EV di Indonesia antara RP450 sampai 600 jutaan. Namun, banderol tersebut menarik karena lebih murah dari Hyundai Ioniq 5 dan Nissan Leaf yang dibanderol 700 juta rupiah. Data Teknis MG4EV Sebagai informasi, penjualan MG4EV pertama akan diimpor hingga 100 unit. Bagi konsumen yang ingin memesan mobil listrik ini, MG akan membuka reservasi di situs resminya dengan terlebih dahulu mengisi formulir digital. Anda bisa menghubungi sales MG di Buti, MS 2023 Kemayoran yang dibuka hingga tanggal 26 Februari yang lalu. Untuk Morris Garage, MG4 EV lebih dari sekedar transporter. MG4 EV adalah cara hidup baru. Model ini sudah tersedia untuk dipesan. Bagi konsumen yang ingin memesan, cukup tunjukkan kuitansi sebesar 2,5 juta rupiah, kata Direktur Pemasaran dan Humas MG Motor Indonesia Arif Sharifudin. Sementara itu, pelanggan diberitahu bahwa MG4EV akan dikirimkan ke rumah konsumen pada Juli tahun 2023. Dengan kata lain, sekitar 5 bulan dari IMS 2023 dan kehadirannya dipastikan akan bersaing dengan Hyundai Ioniq 5 dan Nissan Leaf. MG Indonesia juga memastikan unit MG-4EV yang dijual di Indonesia diproduksi di Thailand dengan spesifikasi yang sama. Ini memiliki motor listrik magnet permanen sintron dengan baterai lithium besi fosfat. Di atas kertas, motor listrik tersebut mampu menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi puncak hingga 250 Nm. Berbicara spesifikasi baterai, MG4EV memiliki kapasitas 51 kWh dan jangkauan 425 km berdasarkan pengujian NEDC. Bahkan MG Indonesia juga mengklaim bahwa MG4EV dapat mengisi daya dari 10 hingga 80% dalam 35 menit dalam mode pengisian konstan atau cepat. Semua tenaga dan torsi itu disalurkan langsung ke roda belakang, menjadikannya SUV listrik pertama dengan RWD. Dari luar, MG4EV menawarkan tampilan crossover yang sporty dan modern. Panel depan mobil listrik ini menggunakan lampu depan sudut dengan teknologi Matrix LED. Sementara itu, sekujur bodi didominasi oleh lekukan tajam yang membuatnya sangat sporty. Sebaliknya, MG4EV memiliki lampu belakang dengan bahasa desain signus simbol yang juga didukung teknologi LED. Kehadiran mobil listrik MG4EV mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, MG Motor Indonesia juga telah menyiapkan layanan purna jual dan infrastruktur untuk mendukungnya. Sejak debut MG4EV di IMS 2023 hingga hari ini telah tercatat 1.000 SPK, yang tentunya membuktikan bahwa MG4EV merupakan salah satu flagship kami. Dan untuk mendukung layanan purna jual, charging station tersedia di seluruh dealer MG Motor Indonesia, jelas Arif. Sekedar informasi, saat ini MG Motor Indonesia sudah memiliki 16 dealer resmi yang tersebar di Bandung, Medan, Jabodetabek, Surabaya, Malang, Makassar, Manado, Pekanbaru, dan Palembang, ke depan, target membuka 30 retailer resmi. Arif juga menambahkan, selain setiap dealer MG Motor Indonesia memiliki stasiun pengisian daya, layanan bengkel resmi juga telah disiapkan, mulai dari infrastruktur, peralatan hingga mekanik SDM. Yeah,